Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak ibu guru semua Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk mengecek tanggal dan waktu serta tempat ujian tes P3K tahap 2 Yang insya Allah akan dilaksanakan besok tanggal 7 sampai tanggal 10 Desember tahun 2021 namun sebelum bapak ibu melanjutkan menonton video dari kami bagi bapak ibu yang baru saja menemukan channel kami silakan untuk menekan tombol like subscribe dan share dan tentunya apabila ada kritik dan saran silakan bapak ibu tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini agar kami dapat Uh, berevaluasi untuk membuat video-video yang lebih bagus baik Bapak Ibu langsung saja silakan disimak Bapak Ibu jadi untuk mengecek tempat, jam, dan tanggal pelaksanaan ujian P3K tahap 2 ini Bapak Ibu silakan masuk di browser Bapak Ibu jadi silakan Bapak Ibu bisa lewat Google Chrome atau bisa lewat Mozilla Terserah Bapak Ibu Nah jadi setelah Bapak Ibu Masuk di Google Chrome Atau Mozilla Firefox Bapak Ibu Bisa Menulis Ini ya Menulis guru ppk .go id Flash pelamar underscore p3k underscore tahap dua garis miring ya Bapak Ibu bisa menulis seperti ini di alamat web paling atas ya yang sebelah sini setelah itu Bapak tekan enter Bapak Ibu tekan enter Nah setelah masuk seperti ini ya Bapak Ibu tinggal masukkan nomor KK tiga tiga kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa memasukkan nomor ujian Bapak Ibu jadi dalam penulisan nomor ujian ini Bapak Ibu tidak usah dikasih tanda setrik atau tanda hubung ya Nah ini tanda hubungnya kita hapus cukup 16 angka saja ini tanda hubungnya kita hapus setelah itu masukkan penjumlahan ini Bapak Ibu 13 ditambah 14 jumlahnya ada 27. Nah, Bapak Ibu masukkan 27 tekan cari. Nah, nanti di sini akan muncul ya data Bapak Ibu lokasinya di mana ujiannya sesi berapa tanggal berapa di sini sudah tertera semua. Demikian Bapak Ibu Tutorial dari saya Tentang Cara untuk melihat Jadwal ujian P3 Kata 2 Semoga bermanfaat Sebelum Bapak Ibu meninggalkan channel Video kami Jangan lupa Agar Bapak Ibu Bisa melihat video dari kami Sekian saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh